Guys balik lagi di sini bersama gua guys ya di channel Evan Slot ya di sini kita lagi nyocol di rupiah 138 benar guys ya sembari gua kocok kocoknya di sini gua lagi nyocol di rupiah 138 BO yang sangat gacor mampus mampus gua baru mulai anjing, gua baru mulai momen momen gua baru mulai Astaga baru mulai guys. Baru mulai guys dari kasih 200.000 guys. Bau-baunya wangi. Kita incer sampai tinggi guys ya. Pokoknya kita incer sampai tinggi ya guys. Bau-baunya wangi guys pokoknya sini buat kalian semuanya gue lagi nyocol di rupiah 138 bo yang sangat gacor dan sangat gua rekomendasikan buat kalian semuanya terutama buat anak pos guys ya itu sangat gue rekomendasikan banget buat kalian semua karena di rupiah 138 modal receh bisa menjadi ratusan seperti yang kalian lihat tadi saya dapat berapa ratus ribu bisa menjadi jutaan bahkan bisa menjadi jutawan guys ya mantap mantap ya rupiah 138 ya buat kalian semuanya juga nih yang lagi nonton-nonton video guys, jangan lupa juga dibantu-bantu di like-like-nya, jangan lupa juga dibantu di share-share-nya, jangan lupa dibantu subscribe juga guys ya yang belum subscribe ya. Thank you buat kalian semua yang udah mau bantu-bantu gua. Di sini gua lagi nyocol tadi bawa modal 100 ribu tapi ternyata pas tadi gua kocok 30 dari PC langsung 200 ribu modal dua aja. Ya udah enggak apa-apa. berarti kita gaskan lagi sampai ke yang lebih tinggi. Kita tengok berapa kita bisa ya guys ya. Langsung aja gaskan ya Pokoknya yang ribu itu udah mau langsung bawa WD aja guys ya karena kita mencari cepat aja guys ini eh, mantap banget lah pokoknya rupiah 138 ya kita tengok nih ya kemarin-kemarin gue nyosol di rupiah 138 gak nyampe setengah jam udah dikasih sejuta gak? udah dikasih 500 ribu gak nyampe, setengah, gak nyampe setengah jam, bentar banget gak nyampe 15 menit bahkan ya? gak nyampe 15 menit belum, gak nyampe 15 menit sumpah beneran gak nyampe 15 menit udah dikasih JP, uh, banget emang rupiah 138 itu ya, emang tinggalin ikutin polanya ya di sini gua main lagi di 30 30 ya tadi gua tiga 30, 30 kan gua kocok tuh oh, habis itu dikasih lagi 30 30 habis itu gua 30 lagi karena gua ngerasa bagus guys ya dan ini pun kalian lihat juga tuh bagus kan pecahannya bagus kan? tapi awal pun ada kakeknya tadi ya aduh ini suara gua sorry ya guys ya suara gua rada-rada ini rada-rada apa namanya rada-rada serak ya gak tau kenapa ya gua juga ya ini katanya sih kalau atau orang-orang harus minum air jahe ya tapi gua belum sempat minum air jahe nih aduh sama suaranya guys ya sorry banget mantap mantap besok nuset dikasih lagi guys ya ini pokoknya modal 100.000 euro lumayan cowok dikasih-kasih terus ya gila mantap banget ya kita cari nih habis ini pokoknya ya gua seperti biasa guys gua tuh setiap kali sebelum jalan-jalan tuh wajib anjir sebelum setiap kali gua belum jalan-jalan ya punya modal 100.000 ya sebelum gua jalan-jalan tuh wajib sumpah gua tuh nyocol di UPS 138 biar kalian tuh bisa jalan-jalan permugaya dan gengsi guys ya di mana lagi kalau bukan di biasa 138 tempat minta duit gua ya gua tuh nggak minta duit sama emak anjing malu anjing sama ame nah ya malu sama yumbut ya sorry, sorry guys ya sorry kalau gue toksik ya maksudnya tuh malu lah udah gede minta ke emak kan janganlah lah ini kita nyocok modal 100.000 nih kita ada di dompet nyocok ya nyocok si tempat 138 nah apa, episode 138 tuh sangat gacolnya-gacolnya terutama buat anak kos gue kayak contohnya ya gue anak kos ya walaupun ya mau gimana juga ya Yuna Allah anak kos gimana kan ya Belum sempat akhir bulan juga duit udah habis ya guys ya Udah amin ngoncol lima hari ini Lu emang bener-bener guys ya Mantap banget ini Lu bisa tegur mantap. mantap Mantul ya Gila Buat kalian semua juga Jangan lupa ngopi-ngopi dulu Jangan lupa ngopi Jangan lupa makan Jangan lupa sarapan guys ya Ingat pro-pro bahagia itu Butuh tenaga guys ya Jadi jangan lupa Pokoknya buat kalian semua guys ya, uh, Mantap ini hidup pindah bila kecer pecah cok ya, kukira itu tidak nyata ternyata nyata anjing pindah bila kecer pecah cok kukira nggak nyata ternyata nyata, <tik> mantep banget ya yang ya. biasa itu belum kena itu dia turunnya belum uh, belum sampai kena, belum kesentuh modal gua anjing udah langsung dikasih udah langsung dikasih kecer gratis gila mantep banget ya, nah, anget lagi sih gua sumpah gila gila yuk langsung gaskan lagi yuk gaskan lagi ya, gaskan lagi guys ya, gaskan lagi ya, gila mantap banget ya, gas lagi dong jangan sampai jadi ya Lalu pokoknya ya, gue mah ya, pokoknya mau gimana lagi ya, nggak ada duit ngocok, gitu dia -gitu pokoknya ya, apalagi ya, gue bener-bener guys ya. sumpah mending ngocok lima hari guys, tengok pecahan anjing 19 10 15 15 15 15 15 15 15 kalau oh, kalian masih nggak percaya lagi guys nah kalian coba aja buktiin ya kalian coba buktiin aja ya kalian coba buktiin depo guys ya kalian coba buktiin depo di Rp138 tengok kegacoran rp guys ya tengok kalian ya saksikan sendiri ya kalian ya. depo aja kalau kalian nggak percaya uh, Ngeri nah, sih gua ngerti sih mantep ya gua hampir tiap hari anjing abis itu ya Kalau nggak ya kalau nyocor di rp itu anjing mah tanya kenapa mah kotanya hato lagi mah Gila, gila, kalian aja Kalian aja, kalian aja Kalian aja, kalian aja Kalian aja gak dicungguin siang Kalian aja, kalian aja dikasih 218 ribu Anjir, 345 ribu Gila, rimaat sih ini Iya, tadi gue juga main di RTP Rupiah 138 Itu emang lagi tinggi ya, Rupiah 138 Gue gak tau kenapa ya Rupiah 138 itu RTPnya UU-nya gila Tinggi terus anjir Tinggi terus sumpah guys ya, gacor terus gak usah ya, gua ngerti ya Pokoknya coba lu usin chest bu, usin chest us. gacor-gacor parah guys Bener-bener usia ya. mantap banget ya Jadinya apa ya RTP-nya hijau mulu guys ya RTP-nya hijau mulu emang bener-bener ya temen Gila mantap banget guys ya, kita kasih ke 30 lagi guys Pokoknya selagi di bed itu lu masih percaya, masih bisa ngasih dosen Ya udah lu kasih-kasih aja terus ya guys Selagi itu angkanya masih bagus menurut kalian, kasih-kasih terus ya Pecah sekali lagi, aduh! Pecah sekali lagi, kalian itu harusnya, guys ya. Gila mantap, gila lu perlu perhatiinnya sih dari tadi pecahannya mantap-mantap semua, gak, ya? Bener-bener ya, bener-bener ya pecahannya mantap semua, anjir. Enggak konnya, enggak cincinnya pecah, uh Lewat gitu aja lagi, lewat gitu aja, guys. Parah ya, jangan lewat gitu aja dong maunya dong. Lewat tambahin lagi yuk, tambahin lagi yuk, tambahin lagi yuk. Konek-konekannya yuk, jangan sampai ditambahin yuk gue uh, sialan, tiga mulu, anjing. 30 mulu, mulu cowok, ya. Tiga mulu, kita kasih ke 30 lagi, guys. Pokoknya, ya, jangan berubah. Selagi putaran, dan masih bagus. Tenang, masih banyak nih duit gue, nih. Masih, masih, masih ada 147 ribu lagi, nih, ke menyentuh ke modal gua guys. Ya, gila, gila. Mantep banget, anjing. Gue tadi baru mulai udah langsung dikasih sempak Kalau masalah, sen? Gila, gila, ya. uh Bentuknya bagus banget ya tadi gua bayar, bentuknya bagus banget sumpah. Bentuk apa namanya skechersnya ya? Bentuk bagus banget ya tadi gua bayar ya guys Bentuk skechersnya bagus banget ya. <coughs> auto ini, auto ini. Nah, ya, ini auto jack ini. masih belum dikasih apa-apa. Ya, tapi bentuk, bentuk, bentuk skechersnya bagus, bagus banget ya Bentuk bagus banget ya. Gue gak nyangka tadi waktu gue banget Gila! Gila! apa Gila! Gila! Gila! Gila! Gila! santai Gila! Santai, santai. Gila! 7000 kali lima bada, badak, badak anjir goblok goblok masih tenang, santai. Gue yakin tadi, guys. Gue yakin hijaunya nggak kena, nggak ya, dikasih cok. Apa 2000 kali tuh lumayan ya, 17.000 okay, lumayan, lumayan ya. Kelas, kelas pecahnya. Rujak satu dua delapan ini bos, senggol dong. Back, back, back, back, back, back ya. Tahap, jelas, ya, santai bro. Lupa ya guys ya, gue lancor disini tuh santuy banget cuman. Bukan maksudnya tuh santuy ya, gara-gara gue tuh kayak pasti dikasih menang aja ya. Gak kenapa ya, emang ya. Gila guys ya Padahal depo receh, gue heran aja nih depo receh Dikasih menang, hampir ratusan, sampai jutaan Gila gacor parah sih Makanya, ya gue bilang aja ke kalian nih, di jujur aja guys ya Kalo kalian gak percaya, ya itu bakal aja guys sendiri Karena emang parah guys, lancor emang parah ya Duh, mantap banget sih 10 ribu lagi balik modal. Udah balik modal ini, sudah balik modal ini. Ya. Masih ada 4 kali spinan lagi. Nah, masih ada 4 kali spinan lagi guys ya. Pasti pasti jackpot, nah, nah, santuy, santuy, anjay, anjay, anjay. Oke-oke okay, okay. belum ya, belum ya. Semuanya just... anjars. Masih kasih lagi yuk, kasih lagi yuk. Oke, okay, mantap video nya. Udah di video lagi. Tiga puluh enam, guys ya bukan tiga puluh enam, tiga puluh enam, tiga puluh enam, tiga puluh enam, guys ya, benar buat, puluh enam, tiga benar enam, tiga puluh enam, tiga puluh enam, tiga puluh enam, tiga puluh enam, tiga puluh enam, tiga puluh enam, tiga puluh enam, puluh enam, tiga puluh enam, tiga puluh tiga puluh enam, tiga puluh nah tenanglah pokoknya lah gua lah ajil, ajil ya pokoknya ini Wah. ya lebih 500 lah 500 juta yaudahlah gua WD ya desa karena gua udah mau jalan-jalan juga nih ya takut temen-temen gua udah pada jemput ya jadi ya GPS gitu aja ya betul lah kita WD-WD dulu guys ya. jangan dipaksain sampai 2 juta marun gua pernah paksain tuh ya jadi paksain sampai berapa juta ya Sampai 3 juta kalau sampe 3 juta atau 2 juta ya Uuh, ya itu bisa guys itu bisa kalau kalian mau nyocolnya mau nyocolnya lama bisa guys sumpah bisa Jadi, kalian kalian kalian kalian ayo kalian dong kalian dong kalian Wah, kakeknya pakai turun, uh, turun uh kakeknya pakai turun uh kakeknya pakai turun lagi kenapa kakeknya turun sih kaliannya dong kaliannya dong jangan kakeknya terus dong kaliannya dong jangan kakeknya terus dong Gila, gila, tuh kata di tempat, wuh, nampak 48 ribu, oh, salah tapi pecahannya ya. Ternak kaliannya tuh mantap anjir, sumpah, guys, ya. Masih belum dikasih lagi, apa hijaunya pecah, mantap. belas uh, kamer pecah dikasih, gapapa. Sabar, sabar, sabar, sabar, sabar, hmm, turun lagi. Ayo dong, ke, oh, jangan, jangan kayak gitu, ke, jangan kayak gitulah. We, uh, us, jangan kayak gitulah, jangan, jangan foto-foto lu terus dikasih, guys, ya. Ini gue di bag 4800 ini, jangan kayak gitulah, kita kasihin lagi di turbo, guys. 30 aja terus banyak pecahannya enggak turun-tunggu tadi 270 apa jenak turun dulu gila mantep ya yuk kasih lagi yuk kasih lagi yuk kasih lagi yuk kasih lagi belum dikasih aduh sakit banget sakit banget anjing sakit banget anjing loh mantep banget pokoknya kalau lewat gitu sakit anjing sumpah guys ya kalau dikasih lewatnya gitu doang sakit banget anjing sialan sialan kasih lagi jangan sampai nggak kasih dong kasih dong kasih doang kasih dong astaga Ya Tuhan, bisa-bisanya guys ya Oke, kita gaskan lagi guys ya, gapapa Kita coba lagi guys ya, di 30 lagi guys ya Kita coba lagi, di 30 kali lagi guys ya Kita coba lagi, mantap Birunya connect, kasih lagi connectnya mm, Merahnya connect Lagi, lagi, lagi Belum dikasih. Oke, mantap, kali limanya udah ada guys Kali limanya udah ada, mm, mantap uh, Pecahannya, pecahannya dong, tolong dong Kerjasamanya dong, pecahannya dong Pecahannya kerjasama dong, tolong dong jangan sampai nggak dikasih dong ya parah banget sih kalau nggak dikasih ya aduh parah banget kalau nggak dikasih guys gila gila ya aduh ayo dong kasih dong jangan sampai nggak dikasih dong mantap ini nggak pecah anjing kali buahnya pecah guys ya oke ini ini glass amerika oh, mantap glass amerika sebecah tambahin lagi dong kalian ya kalian tambahin lagi dong kalian tambahin lagi dong kalian ya wajah guys ya Thank you buat kalian semuanya yang udah nontonin video gue guys ya. Jangan lupa support gua, Pokoknya gua terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nontonin video gue. Sampai berjumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih banyak guys. Bye bye.